Assalamualaikum Sobat Aski Bikin undangan tapi belum buat labelnya Mau tahu cara mudah mengerjakannya Langsung disimak aja ya Langkah pertama kita siapkan data di Excel ya Setelah itu kita buka di Word ya Start, Mail Merger, Label Terus kita buka ke Other Custom Kita New Label, kita cek ya Nah ini ukuran formatnya ya kita lihat ya Oke okay. kalau sudah oke okay, pilih ke select resip kita pilih yang use existing list ya setelah terbuka kita ambil data yang tadi kita simpan di Excel kita open aja kita masukkan datanya Oke okay. kain Insert File ya. isi nama di tempat sesuai dengan format kita terus ke preview result setelah itu kita update label nah selesai semoga bermanfaat silahkan dicoba sobat